Kembali lagi bersama channel Generasi milenial. Bagi pasangan yang baru menikah Bulan Madu merupakan momen paling penting Agar momen ini tidak berantakan Tentunya bulan madu harus sudah direncanakan bersama pasangan Jauh-jauh hari sebelum pernikahan Salah satu faktor penting yang menentukan sukses atau tidaknya bulan madu adalah lokasi tidak harus keluar negeri dan merokok kocek dalam, Indonesia juga memiliki tempat honeymoon yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi. Nah, untuk kamu yang butuh rekomendasi tempat untuk honeymoon yang romantis, berikut ini rekomendasi tempat tujuan honeymoon terbaik di Indonesia yang bisa kamu jadikan referensi. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 10 tempat honeymoon di indonesia yang indah dan romantis 1. tempat honeymoon di Gorontalo pulau cinta Gorontalo punya impian untuk menghabiskan malam romantis berdua bersama pasanganmu di Maldif gak perlu jauh-jauh dan menguras isi dompet untuk menikmati keindahan Maldif Toppers karena Gorontalo juga punya tempat honeymoon yang tidak kalah indah dan romantis dibandingkan Maldives Di pulau berbentuk hati ini kamu bisa bermalam sekaligus dinner romantis di kotek yang terapung di atas laut Dengan latar belakang birunya air laut, kerlap kerlip bintang dan suara deburan ombak Dijamin bulan madumu bersama si dia, jadi tak terlupakan Selain itu, kalian juga bisa diving sambil melihat keindahan Salvador Dali. Koral besar dan cantik yang hanya tumbuh di lautan Gorontalo. 2. Tempat Honeymoon Kota Jepara Karimun Jawa yang terletak di lepas pantai kota Jepara bisa jadi destinasi wisata bulan madu romantis terbaik untuk kamu. Pantai berpasir putih dan air laut yang biru jernih sudah pasti akan memanjakan mata kamu dan pasanganmu. Tak hanya cantik dari luar, dunia bawah laut Karimun Jawa pun menyimpan pemandangan spektakuler. Kamu dan pasanganmu bisa melakukan snorkeling tandem untuk melihat rumput karang dan flora fauna dan laut yang cantik. Selain keindahan lautnya, Karimun Jawa juga menyimpan potensi wisata daratan yang juga tak kalah cantik. Kalian bisa menikmati pemandangan laut dari atas Bukit Joko Tuo dan Flower Hill, jalan-jalan di hutan mangrove, dan banyak destinasi favorit lainnya. 3. Tempat Honeymoon di Bali, Ubud Nah untuk kamu pengantin baru yang ingin menjauhkan diri sejenak dari hiruk pikuk keramaian kota Ubud bisa menjadi tempat honeymoon yang cocok Daerah yang terletak di Anyar Bali ini menawarkan suasana pedesaan yang indah Dengan pemandangan asri yang menyejukkan mata dan pikiran Tak hanya menenangkan pikiran, kamu dan pasangan juga bisa melakukan berbagai kegiatan romantis di Ubud Mulai dari yoga bersama, bersepeda dan menjelajahi perkampungan Ubud, menikmati tarian tradisional, hingga menutup hari dengan makan malam romantis di restoran beruasa tradisional dengan pemandangan yang menakjubkan. Pilihlah penginapan yang memiliki teras, Agar kamu dan pasanganmu bisa menikmati pemandangan sawah, sungai, dan bukit-bukit hijau saat bangun tidur. 4. Tempat Honeymoon Belitung, Pantai Tanjung Kelayang Tempat honeymoon romantis berikutnya adalah Belitung. Di sini ada begitu banyak pantai cantik yang akan memberi pengalaman tak terlupakan untuk kamu dan pasanganmu. Pantai-pantai Belitung terkenal dengan keindahan lautnya yang berair biru, pasir yang putih, dan batu-batu raksasa yang berjejer di sepanjang pantai. Sebut saja Pantai Tanjung Kelayang, Tanjung Tinggi, Pulau Pasir hingga Pulau Lengkuas di mana tempat ini kamu bisa menikmati keindahan lautnya dari atas merskuar? Tak hanya menyimpan potensi keindahan pantai, Belitung juga menawarkan berbagai kuliner khas yang siap memanjakan lidah kamu dan pasangan. Ada mie Belitung, kopi, gangan, ketam isi, dan aneka olahan seafood segar lainnya. Jangan lupa untuk mampir ke lokasi syuting film Laskar Pelangi ya. Number 5. 5, tempat hanimum di Lombok, Gili Nanggu. Saat mendengar kata Lombok, mungkin yang langsung muncul di pikiranmu adalah Gili Trawangan. Eds, tunggu dulu. Ternyata ada satu lagi gili dengan pantai yang gak kalah eksotis, dan pastinya jauh lebih tenang dari gili lainnya, yaitu gili nanggu. Karena belum terlalu banyak dikunjungi oleh wisatawan, kamu dan pasangan akan merasa seperti punya pulau pribadi saat datang ke sini. Di pulau kecil yang terletak di Lombok Barat ini. Kalian bisa melakukan snorkeling untuk menikmati keindahan bawah lautnya, atau sekadar berjalan di bibir pantai sembari menikmati deburan ombak kecil yang menyapu kaki. Bermalam di desa tradisional dan beratapan jerami akan membuat momen bulan madu kalian jadi makin romantis. Suasana romantis dan tenang di Gilinganggu. Dijamin membuat kamu dan pasanganmu jadi enggan pulang loh 6. Tempat Honeymoon Wonosobo, Dieng Tidak melulu pantai, kamu dan pasangan juga bisa menghabiskan bulan madu romantis Sembari menikmati suasana pegunungan di dataran tinggi Dieng Udara yang sejuk, pemandangan alam yang asri dan hijau Gumpalan awam putih yang begitu dekat membuat banyak pengantin baru memilih menghabiskan waktu di tempat honeymoon Wonosobo ini. Negeri di atas awan ini juga menyuguhkan banyak tempat wisata yang pastinya bikin kalian langsung jatuh hati. Kalian bisa melihat keunikan telaga warna, jalan-jalan menyusuri kawah, wisata sejarah di kompleks Candi Arjuna, Hingga menikmati sunrise dari puncak gunung Sekunir. 7. Tempat Honeymoon di Jogja Jogjakarta, tidak ada salahnya kamu memiliki kota dengan sejuta daya tarik ini sebagai tempat bulan madu romantismu bersama pasangan. Yaps, Jogja memang menyimpan banyak potensi wisata yang tidak ada habisnya. Jika ingin menikmati suasana alam, kalian bisa berkemah dan menikmati malam bertabur bintang di gunung api purba yang terletak di patuk Gunung Kidul. Ada pula destinasi romantis lainnya yang patut untuk kalian sambangi seperti Bukit Bintang dan Kali Biru. Bergeser ke daerah pusat kota, kalian bisa menikmati suasana malam Jogja dengan berjalan-jalan mesra sambil mencicipi berbagai kudapan khas Jogja, di angkringan dan berjejer di sepanjang jalan. 8. Tempat Honeymoon di Bali, Nusa Penida Nusa Penida merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah Tenggara Bali yang hanya dipisahkan oleh Selat Badung. Tempat honeymoon di Indonesia yang satu ini mungkin belum terlalu banyak dijadikan pilihan nomor satu untuk destinasi bulan madu para pasangan baru. Namun sebenarnya Nusa Penida menyimpan banyak sekali keeksotisan serta pemandangan alam yang luar biasa. Jika kamu ingin menghabiskan momen bulan madu bersama deburan ombak laut serta lembutnya pasir pantai, kamu bisa ke pantai-pantai yang ada di Nusa Penida ini, seperti Atu Beach, Klinking Beach, Angel Bilabong, Peluang Cliff, Broken Beach, Diamond Beach, dan Crystal Bay. Lalu, beralih dari pantai, kamu bisa memanjakan mata dengan hamparan bukit hijau dan bukit Telatabis. Gabungan dari keduanya pun ada di Nusa Penida. Berfoto di atas pohon dengan latar belakang laut luas, di Pohon Cinta dan Raja Lima, pohon melenteng. Number 9 9. Tempat Honeymoon di Bandung, Villa Air Natural Resort Di tengah cuaca tropis Indonesia, kamu masih bisa menemukan tempat honeymoon di Indonesia yang sejuk, salah satunya di Villa Air Natural Resort Bandung. Dari namanya, sudah dapat ditebak kalau konsep dari penginapan ini Berupa kompleks villa yang dikelilingi aliran air yang menggabungkan antar villa, tidak hanya tampak luarnya saja yang menyejukkan dan menenangkan hati. Desain bagian dalam villa air sengaja menggunakan ornamen tradisional yang khas, sehingga membuat nyaman pengunjungnya. Kamar-kamar di villa air ini dikelilingi oleh kaca transparan yang membuatmu bisa menikmati asrinya area luar dari dalam kamar. Mau habiskan bulan madu di tempat honeymoon Bandung ini membuatmu seakan-akan terisolasi dari dunia luar sehingga perhatian hanya tertuju pada kamu. Number 10. Sepuluh. Tempat honeymoon Labuan Bajo, Island Hopping Bermalam di hotel romantis dan cantik saat bulan madu sudah biasa Yang tidak biasa adalah bermalam di sebuah kapal sepanjang perjalanan bulan madu Dijamin akan menambah suasana romantis bulan madumu Menghabiskan sepanjang hari di kapal Pasti akan memberikan suasana berbeda Pada pengalaman honeymoon kamu dan pasanganmu Tapi tenang saja Kamu tetap bisa tidur dengan nyenyak Karena pada malam hari Kapal akan menepi pada teluk yang tidak berombak Sehari-hari Kamu akan melakukan island hopping Di tempat-tempat yang mencengangkan Saking bagusnya Pulau-pulau yang bisa kamu kunjungi, antara lain pulau padar, pulau komodo, pulau Rinca, pink beach, dan masih banyak lagi. Jauh dari keramaian, serasa satu pulau milik berdua. Kurang apa lagi untuk menjadi tempat honeymoon di Indonesia yang sempurna. Nah, itu tadi tempat honeymoon di Indonesia yang indah dan romantis. Kalau kamu tertarik untuk mengunjungi tempat honeymoon yang mana dulu nih? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu.